Baru banget berarti ya, Oke okay. Let's see Seperti apa nanti Kandita <tuk> Dan Kandita bersama dengan Chow um, Buset kan Kayak Kita bilang salah satu ya kan Chow Chow atau Kandita Tapi ternyata dua-duanya Chow dan Chow dan Kandita okay. Oke Dibalaskan langsung dengan adanya Masya Cuman balik lagi Dengan adanya Eritel yang memang diambil Di pika ketiga tadi terlihat langsung ini yang dua diambil terakhir buset. Iya, ini butuh. Tabrak-tabrak tabrak terus. Dan butuh banget untuk Purify. Yep. Tapi Purify cuma bisa sekali. Masya, C bisa nggak ngacauin itu semua? Bisa nggak ngacain pattern itu semua? Masya, ya. Mungkin bisa kalau dia ngecek rumput ya, okay. rumput pertama kali. Karena Masya, ya tugasnya mau nggak mau. harus roaming satu bed dari Land of Down itu sendiri. Match ketiga, akan segera kita mulai di antara kedua tim ini, EVOS Legend versus Geekfarm, di mana mereka sama-sama butuh poin, apalagi Fam yang masih terjebut, terjerembab di bawah klasemen Jadi, MPL Arena malam ini amanah sebagatnya. Oh, sudah terdengar keramaian dari MPL Arena yang sudah akan menjadi saksi di game yang pertama akan seperti apa dari Land of Dawn. Ini dia game pertama di match ketiga di hari kedua dan yes. tas menggunakan Choumit. Choumit okay, ini yang sudah kita bahas tadi kan di mana dia juga bisa menggunakan Chou sebagai mid laner dan yep. nya ini bakal build card dari full damage item plusnya juga akan menjadi salah satu media okay. untuk timnya dia. Nah, kita coba lihat begitu agresif pola permainan akan langsung dikirimkan ataupun dihantarkan oleh pemain dari EVOs Legends. Oke, udah ada regen HP juga yang diklik. Meanwhile, in the top lane, udah mulai terlihat adanya satu buah babysitting Dimana mana yang bakal menemani Kadera untuk bisa menabung lagi gold dari ya. Tapi gold-nya memang di sini. Ketika Kadera juga dia bisa dibantu, dia dapetin keleluasan ternyata untuk bisa melakukan sedikit platingan terhadap hmm. turret yang berada di bagian top. Jadi masih sedikit lebih unggul mungkin Geek Fam untuk di arah dari Golden. Oke, okay. dan lihat cicilan dari Sobloom Baloisky membuat dari Atlas Legends harus mundur. Tapi lihat dari Talos Prediction by Ox, 3 untuk EVOS dan 3 untuk Geek Fam. Imbang ya? Imbang. Imbang ya, Imbang. tiga untuk tiga sejauh ini. Oke, okay. sekarang kita fokus lagi menuju ke in di mana Baloy akan langsung menemani ataupun membuat sebuah coveran sebuah barrier agar tidak ada yang bisa mendekat ke arah Jana Kiti dengan Pak Kito-nya. Santai dulu, untuk Jana Kiti masih berhasil melakukan farming-nya Level 4, tas di tengah. Hmm. Nah, ini kalau misalkan taunting-taunting lebih seru pakai emote ya? Yep. Uh, punya nggak? Saya mau udah. Kan kalau emote dari Gington kan santai dulu bro. Santai dulu uh, bro. bro. Nih belum lagi untuk yang lain-lain. Kalian kalau mau nih ya guys. Langsung makanya main lebih seru dengan battle emote MPL edisi 2022. Ayo koleksi. Jangan sampai kehabisan dari masa priodnya. Kelas tuh kata battle emote dari EVO. Kelas tuh. Oh. Langsung aja jumping, Langsung standing balo iski. Hampir saja terjebak untungnya di sebuah bantuan yang langsung dikeluarkan oleh Elzura. Jemping ya, memang ini terlihat juga di mana Tartal yang pertama... ...udah mulai di set up oleh teman-teman dari Geek Fam. Dan tas sudah mulai hadir juga mencoba untuk men-zoning out... ...memberikan informasi sebanyak-banyak. tadi sepertinya Retina. tak ada kontes sama sekali dari teman-teman di Force Legends... ...di mana Tartal berhasil untuk diamankan secara gratis. Oke. Okay. Oke. Tapi top lane nya seperti juga mengalami sedikit kesulitan ya tim Nosei saja. Karena mereka kan bisa menembus hmm? pertahanan dari kaderan sini. Tadi itu udah dibantu loh untuk di top lane nya. Karena hmm. dari Sutsujin dia juga mengarah ke top lane. Oke, okay, tapi dari emblem ini Om? Ya, yes, dari emblemnya juga pastinya Masha. Dengan satu buah Unbending hmm? di mana dia bakal bisa nabrak dengan mendapatkan lagi tambahan damage. Setiap kali ada satu 1% uh, HP dia yang berkurang juga. Hmm? Sedangkan Jana Quti akan bermain dengan um, High End ride Dia. Jadi bakal ada full panet juga untuk Jana Quti. Santai bro. Tuh, bro. Santai bro. Santai bro. Santai bro. Belum ada weakness yang terbuka pula di dalam tubuh dari kader dengan penggunaan e detailnya Tapi Baloiski dan juga siapapun yang berada dalam tubuh dari Kifam ada sebuah serangan. Combo yang begitu baik dan hilang sudah. Hilang langsung ya di dimana Baloisky terkena pick off di area rivernya. Dan di arah tengah, Elzura masih sibuk untuk nge wave minion yang meanwhile. Udah ada Sneaky Piki yang sudah dilakukan oleh Jenna Cutie. Mencoba untuk memberikan satu buah presensinya tapi sepertinya bakal diurungkan kah? Karena kita lihat dari Clover sendiri bermain sangat-sangat aman di belakang outer taretnya Dan Su, Su Jin sudah mendapatkan satu item yaitu Genius War. Iya, satu item yang penting pastinya untuk di mana nanti enhance chainnya akan bisa langsung membuat magic defense lawan rontok. Yap. Sementara itu untuk kali ini kita lihat Susujin masih nyaman melakukan farmingan, Clover masih santai di atas level 5-nya, berada di dalam satu lane-nya. Namun di tengah coba lihat dari balu nya hampir saja tadi berhasil ditangkap, tapi sepertinya dia hanya memancing-mancing ngebait aja. Ih, sedap kali. Sorry. Mm -hmm. <laughs> lucu, lucu banget ya. Lucu ya? Lucu banget. Pada gemuk-gemuk ibat sekarang stikernya. Gemes memang. Dan uh, udah mulai dibuka nih area rumputannya dan kadera yang udah kalau kita lihat dari segi leveling unggul sedikit ya hanya yeah. sedikit aja udah muncul untuk memberikan lagi cicilan demi cicilannya tapi ada harus berhati-hati lihat kadera kali ini bakal coba untuk bermain di dalam satu outer taretnya mengingat tidak ada satupun informasi yang berhasil dia dapatkan karena visionnya cukup gelap juga dan bahkan dari tartol yang kedua sekarang udah muncul udah mulai di set up di mana susu Jin. mencoba untuk nge poking ke arah nya ya yep, masalahnya Dreams dengan pengguna kaditanya plus petrify mm -hmm. itu dreams otomatis oh, jadi oh, nightmare ini, ini bakal nah. luar biasa banget tapi kader apa kita sebutkan? Siapa kau lagi bisa bertahan oh. tapi kelompat pun berhasil langsung dihancurkan satu untuk satu berada di area top lane Namun untuk kali ini kita lihat look ya di bagian belakang dengan pengguna masyanya Dia masih berhasil pergi dari area tersebut Memancing siapapun untuk mendekat masuk ke dalam tubuhnya Jana Kitty stamer masih bisa ditahan Siapapun pun nantinya akan langsung mendekat Akan langsung terkena strike yang begitu menyakitkan Namun Dream. tadi mencoba untuk langsung memberikan damage Tapi wave dragon yang mendapatkan langsung karena Pakito Jana Kitty udah gak kuat lagi mana damage yang dikeluarkan terus-terusan Oleh pemain dari boss legend mereka mengambil turtle tersebut. Oke, tapi ada sedikit kompensasi juga yang didapatkan oleh Kikan... di mana look-nya berhasil untuk ngeplating karena otor taret di area bottom lane. Hanya itu aja yang bisa dilakukan seperti karena kita lihat tadi ada satu tabrakan dengan satu guiding wind ke karena depan tapi memang dari wave dragon nya yang on point menahan hal tersebut. Tapi lihat lagi ada satu circling eagle... dreams dalam macaman kali ini dan gak bisa lagi untuk bertahan karena heavy crossbow dari Kadera berhasil untuk menumbangkan Dreams untuk pertama kalinya. Oke, Kadera mendapatkan poin kill ini harus digaris oleh satu Player EVOS yaitu kloper di mana dia berada satu lane yang sama loh. Iya, dan dia cukup sakit ya dengan adanya damage dari Heavy Crosswo tadi. Dan kita tahu di sini bagaimana presensi dari Balowski sendiri yang bisa wah, wah, wah, wah. mungkin. <laughs> dan sekarang dari Wings point-nya udah auto terbuka harusnya tapi belum tempat terbuka full sudah hilang. Sangat baik tadi. Apapun yang dilakukan oleh Tas dia flicker dia jatuh juga sebelumnya. Ini sangat sangat baik sekali. Namun sekarang pertempurannya terjadi lagi sedikit lagi kita di dalam tombuk masih mencari weakness point yang ada di dalam tubuh dan uh -oh. masih masing pemain gig hanya saja dia berhasil melakukan sebuah pick-off walaupun weakness point belum berhasil terbuka full yes, tapi memang itu tercium bau, bau kematian ya karena ada DNA uh, effect, the better you smell, the better you play tapi memang ada satu pick-off lagi yang dilakukan di Batak Kadera harus tumbang untuk ketiga kalinya ini susah banget sih untuk Irritel enggak di babysit mengingat dari Baloi nya juga ini benar-benar di pick off terus-menerus. Bener. Gak gentar. Ya dan jangan lupakan dia bukan Wanwan kan yang punya iya. Nidale power dia gak punya escape apapun juga dan hanya dengan mengendalikan sprint sekali saja terkena petrifai. Kadira udah bisa hampir dipastikan tumbang. Nih, hey, oh NT kadang-kadang NT. We we we standing <laughs> lagi itu tapi drift dikejar habis-habisan lo. Satu it terakhir. Janda Kitty begitu on point untuk bisa memperikan damage-nya. Itu ya. Tumbukannya memang sakit banget juga dari Pakito yang kita lihat juga kali ini di hari ini jarang banget untuk muncul tapi Turtle yang ketiga, sekarang udah muncul, bakal coba untuk dipasangkan di arah top lane-nya. Tapi, adanya clover dan tas masih mati-matian untuk ngecover juga. Outer turret di arah top lane, biar gak ancur. Yap, sekarang clover udah punya lagi spiral, loh. Dia bisa aja join di dalam pertempuran, dia bakal pede banget juga untuk bisa menghantarkan damage-nya. Sementara Janakiti Kiti udah langsung siap mendatangi siapa yang akan berapakah langsung karena talentan tersebut. Karena sekarang gangguan udah diberikan oleh masing-masing player. Sementara itu untuk Jana Kiti berhasil pergi dari tersebut. Tapi sepertinya apa yang dia lakukan karena masih berubah untuk bisa mengantarkan satu hit terakhir. Namun masih gagal sementara dua orang terkena efek dari Chenel dan begitu Dan juga udah ada dengan satu. Pergerakan Rockwave yang begitu mengerikan mereka semua. Berhasil diamankan double kill berhasil didapatkan pula oleh Pendragon. Satu persatu pemain dari kipam mereka. Oh diapil mereka diamankan itu dia combo knock up yang begitu luar biasa dan di begitu pun dengan adanya satu backupan dari Pendragon membuat dari Evos Legends mendapatkan beberapa platingannya segitu begitu kenyambat lihat ada WM Dragon Collect pada, cash, pada dan Janna Cutie begitu pada Cadera berhasil untuk dihilangkan kenyang banget Evos Legends karena pastinya dia order di Grab karena diskon sampai dengan 90% yep waduh masuk Iya dan ini team fight dari EVOS Ledger Selalu bisa berjalan dengan sangat-sangat rapi sekali Karena banyak sekali faktor yang bisa mereka lakukan Ini ada dua hero yang bisa melakukan inisiasi secara cepat Ada tas, oh sorry tiga bahkan Sutsujin bersama dengan Dreams dan mengintip dari itemnya juga Sutsujin dia full damage item kali ini Ada Shadow Twin Blood, Genius One tadi first itemnya Dan juga sudah punya Holy Crystal Jadi satu buah enhanced chain Ditambah dengan basic attack Pasti akan sangat dalam sekali Bahkan sudah ada juga Genius One yang kedua Wow. Dan ya, ini agak telat ya untuk item yeah. dari Geek Fam Karena ya kita tahu bagian mereka benar-benar under pressure Dari kaderannya yang hanya mengamankan um, Satu bawah Windtalker bersama dengan Ghostbusters ini, ini masih belum cukup lagi Scarlet. Santai bro Wow, oke, okay. battle emot yeah. Santai bro Langsung tas-tas di situ. Namun sekarang coba lihat ada beberapa player 3 F harus menghindari di drip of the ocean ya Tapi satu indah paratnya pun udah langsung hilang Clover mundur lagi Empat player berkumpul Santai bro Oh Clover udah punya win of Nature Ini bakal lebih aman lagi sih Lebih secure lagi Kelas Kelas Itu Kelas. Battle of the Rebooth Legends Ya memang Kelas Tapi Lord yang pertama Sekarang juga udah muncul Tapi Clover dalam ancaman kali ini Masih ada Win of Nature Tapi tabrakan dengan Soblem masih bisa mundur ke belakang Dan belakang Clover tidak bisa bertahan dari jurang kematian yang ada di depan matanya. Oke okay, dan sekarang waktunya mereka akan membalikan keadaan karena Esmeralda Pendragon sudah ngebayikkan begitu banyak di bagian depan. Pendragon tidak bisa ditumbangkan. Pendragon begitu kuatnya. Pendragon tembok utama Ivos Legends. Memang seperti naga ya dia kuat banget juga dan bahkan tidak ada yang hilang dari peperangan yang baru saja terjadi. Dan ini menjadi uh oh, udah ada Magic Sentry yang dibuka juga udah terlihat keberadaan dari teman-teman di False Legends dan Lord yang pertama bakal di tanpa adanya kontes sama sekali mengingat ini udah ada pasukan penjagaan ya dari Pendragon dan juga Dreams yang ada di depan sana ya yeah. dan Pendragon dia uh, bisa bergerak sebagai um, badan depan bisa ngasih damage juga jadi ini ini ini dari dari Givemers ini mereka tertinggal sangat-sangat jauh sekali terlihat dari damage dealt by Axe Pendragon Sujin dan juga Dreams hmm? yang bisa ngasih damage sedangkan Kadera ini mengandalkan karirnya seorang tidak bakal cukup, karena kadernya pastinya akan menjadi target main untuk EVOS Legends dan hmm. dia cuma punya spell sprint tadi. Dan akankah Lord yang pertama ini akan bisa membawa kemenangan dengan begitu cepat untuk EVOS Legends? Hmm. Tapi ini adalah Lord yang belum Minenhange loh. Benar dan mereka harus hati-hati juga hmm. kalau memang mereka langsung nabrak berbarengan mereka harus siap dengan segala resikonya untuk Heroes Legends ya. Dan memang harus bisa cari hati-hati banget karena dengan mengandalkan hero um, inisiasi 3 dari Heroes yep. e Legends, ya mereka pasti adalah hero-hero yang tipis dengan burst damage dia. Ini jahat banget si inisiasi dari lewat 3 hero tersebut kenapa? Karena mereka bisa melakukan combo yang bergantian ataupun combo bersama yang itu menyakitkan. Satu best tower di area mid sudah dihancurkan. Di bagian bawah base, dan di area bottom lane, di area top lane. Coba lihat, mereka semua berkumpul. Tapi dari Geek Fam, mereka hanya bisa melihat dari dalam area defense-nya. Oh, tas sepertinya mau melakukan adanya satu buah inisiasi menjadi garda terdepan untuk Evolve Legends. Tapi lihat dari Geek Fam, masih mati-matian. Dan mereka stick together forever untuk bisa mempertahankan base-nya tersebut. Oke, okay, stick together forever. Mere selamanya namun untuk klopernya masih berfokus juga untuk bisa langsung menghancurkan karena satu bestar yang ada di area bottom lane tapi pendragon begitu kuatnya pendragon mendapatkan damage yang begitu menyakitkan kaderanya sudah mulai berasa satu basic attack tadi masuk dan itu pun sudah mulai menimbulkan impact di dalam tubuh dari pendragon oke okay, 11.000 ribu network yang terpaut tapi Gig fame masih bisa bertahan dan bisa membawakah game ini ke arah latenya tapi lihat satu Web dragon berhasil untuk menculik baloiski oke okay, baloi tertangkap basah klopernya Udah punya attack spinnya hanya tinggal mencari siapa nantinya akan menjadi korban lewat solo yang akan dia lemparkan terlebih dahulu. Ataupun weakness point yang memang bisa dia buka secara langsung. damage nya Dera gak berasa loh ketubuh Dragon. Iya emang iya. tapi di saat shieldnya hilang udah mulai berasa. Yeah. Tapi di saat shieldnya ada. Wah. Alot banget, terus. Eh, Janna. What, what, Kitty, Jana Kitty. Ada dua orang harus dihadapin Flicker. Way of Dragon hilang sudah Pak Kito. Tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Wow, oke okay, itu. Nice play dari Evo's Legends berhasil untuk mendapatkan Jana Kitty yang sedang mencoba untuk melakukan recall. Dan Pendragon sudah punya juga Ice Queen One. Mm -hmm. Item yang akan membuat dia bisa menahan pergerakan Geek Fam dengan efek slow. Dan masih belum cukup sebenarnya untuk item damage dari Geek Fam. Mereka harus bisa nge-defense dulu. Tapi Evo's. Sepertinya mereka bakal coba untuk ngepok sih dari base-nya. Oke, okay. uh, uh. uh. Buset dah, itu bener-bener Pendragon ya. Satu palang pintu utama, satu barir utama. Tapi barusan, Black sudah dikeluarkan pula oleh Lilia. Ada dua player mencoba untuk masuk dan juga mengganggu area defensif yang dimiliki oleh pemain dari Kipap. Tapi Dreamnya berhasil mundur, pula ke bagian belakang dengan Rockwave yang sudah dia gunakan. Dia pergi lagi dari area tersebut. Luke dan juga Baloisky, jalan bersama Terlihat ada tas, tas, tas, tas, tas, tas Di dalam rerumputan. Yes, dan Magic Sentry juga lagi-lagi berhasil untuk digunakan untuk membuka v yang memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan Lord yang kedua yang harusnya ini menjadi satu inisiasi untuk EVOS Legends Diurungkan niatnya mengingat dari Geek Sekarang udah mulai percaya diri untuk keluar dari kandangnya iya. Meskipun memang agak bahaya ya mm -hmm. Untuk Geek karena secara level mereka masih tertinggal Itemnya juga tapi Mereka memang harus me bisa mencoba Untuk mendapatkan kondisi dari lobby Tas Wah Tas. Wah, wah, wah wah wah wah Tasnya Tas masih, masih terlalu dalam Tapi Lilia malah What? berhasil lanjut di terlebih dahulu Luk yang tertinggal sedia di bagian belakang Langsung aja mereka memusatkan perhatiannya. Oh. Ah, hatiannya Kaderah Serangganya Kadera berusaha untuk memberi Ketika balasannya balasan, untuk kali ini ada Jangan. satu mana langsung berhasil dihancurkan dan itu langsung sujin. Clover di saat dia terbang kawan dan itu adalah puncak dari seluruh damage yang dimiliki oleh Clover. Baik banget dengan penggunaan one-one yang sejauh ini. Wah, ini asisnya udah banyak, point kill-nya ada. Yaudah, ini bakal kaya banget. Iya, yes, tersisa dua player aja dari Geek Fam. Bakal coba untuk melakukan defense, tapi lihat bakal ditahan dengan Adependra Brown. Dan adanya satu wave dragon menahan pergerakan dari defensive Geek Fam dan Evo Legend berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Combo wombo pick off the pick off wave of dragon ada enhance change, ada roves dan juga Way of of, ada iya, ada Breath of the Oceans-nya juga Waduh, Wah. banyak banget masalah yang tadi combo yang berjalan. Lu mau pick up lewat cara yang mana? Bring of Dation, lalu ditambahin dengan Wave, oke. Okay. Hmm. Jet Kundo, Flicker, pakein Wave Dragon, oke. Okay. Lu mau hajar langsung dengan...